Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salawat dan salam ala asyrofil rasul ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sohbihi Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar wonten Syafi'a Mujayana, Syafi'a Alifas dan yang keluarga hormati wonten Habib Ali Ben Yahya, Habib Ali Ba'dil wonten Habib Ridho Al Hasani. Wonten Mbah Wah kula niki, wonten Mbah Fas, Mbah Zaki, wonten Mas Wasula, wonten Mas Zainul, Mas Sofyan dan Tengke Khazin, wonten Mbah najib, wonten pemain cadangan wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas napaih ralat atau pembenahan dari Hadit Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamaha. Kalau <Sessler> niku buat ngeritin agak damas demi Edi itu sarap. Niku murid teh Said Abbas, Said Abbas Al maliki Tapi dari sini niku. saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama Mbak saya juga sama abahnya Mbak Akhfas Ki Hamid Tegowi. Jadi dulu itu cerita yang beredar. Semoga ini tidak termasuk aktok saiah atau alaktok saiah dulu itu Said Hamzah bin Abdullah bin Umar ini Said Umar ini gurunya Mbah Ahmad. Jadi Mbah punya Mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Suaid. Itu ngaji sama Said Umar satu. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfuzat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar karena kalau potongan-potongan mazhidhi kan ngapaloh majmu' itu kan minal mustahilat. Ini <tuk> mustahilat akhlak besar Anda, jadi terus disuruh ngabarkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa bah Ahmad disarang menjadi mufaffadoh, disarat untuk alim, itu harus mufaffadoh hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanat-sanat yang dibaca ini semuanya benar berdasar. Tulisan versi kita kita yang Cie Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Syekh Haider bin Hasan bin Sodiq bin Zaini Tahlan bin Ahmad Tahlan sampai Shablu Qadir Jilani sampai lewat jalur Syekh Abdul Al-Mahdi sampai Hasan Musanna Hasan Asy'iti dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa manuskrip ini mungkin jarang yang punya termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika syed ini diantara judulnya kan kita tahu tadi ya Habib Haidar bin Hasan bin Sodako ya Haider bin Hasan bin Sodako tadi dijelaskan beliau bahwa Sodako ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Taqlan yang maruf yang masyur yang arang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud atur Musi ada yang baca atar masih ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Basoleh Darat itu ngarang kitab Alman Halul Amin, Sarah, masa itu yang dulu di Karang kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatub Turmus, atau Hasyatat Tarmasyu. Dan di antara Sayyid Top yang memberi takrit, ya ini orisinilin, di antara Sayyid Top yang memberi takrit saat itu adalah Sayyid Sodakoh, ini ditulis. Tadri dhu nukbatil mudarrisin fil masjidil haram wa'um datu a'yanihil a'lam al-alama sayyidi al-sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Sini Takhlam Jadi Saat itu artinya Hadil Bek ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm Jadi sudah terkenal sekali, zaman itu beliau Ini Sayyid Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zainidahlan ini, ngasih kata pengantar kitab Khasyatub Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali menghentikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum al-Alamah al-Haj, Abdullah bin Marhum al-Alamah al-Haj, Abdul Manak At-Turmusi al-Jawi. Jadi cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen, saya, muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya Mbah, juga sekaligus gurunya, namanya Ahmad bin Su'eb. Er. Itu ngaji sama Said Umar Sato. Dan di kitab-kitab sanat, Said Abu Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Usman. Dulu di era itu, yang di diantaranya ngaji itu, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Dari sini cerita-cerita tentang, betapa bina nawa itu adalah yang luar biasa, jadi zaman Syekh Mahfud Atur Musi Ngarang Kitab itu diantara yang ngasih takrit, ngasih komentar ini Amit, ini Sayyidi Sayyid Abdullah bin Sodakoh bin Sayyid Zaini Dahlan ini dikitab uh, Khasyatutur Musi di Juz 7, jadi ketika di akhir Juz diterangkan uh, takridot dari beberapa ulama' daripada uh, saudarina al Hasanin yaitu Sayyid Abdullah bin Sodakh bin Zaini Dahlan. Di antara pujaan beliau karena beliau baca betul kitab Fajrul Qur'usi. Innahe adalah wetaklif Allah diyaptahiru fil al terus Beliau menulis limisiya dalam alamalil al amilun. Fajrul Wau mu alifah al Jazza al Hasan di fatlihi wajudi. Wamat taal muslimin nabi pakoi wajudi. Jadi ini menunjukkan Ketika beliau menulis itu masih suka Dan kita tahu Syekh Mahfud Aturmusi ini adalah gurunya Mbah Hashim Jadi memang benar yang Habib Habib Ali. Kalau cerita Mbah Hashim ngaji saya Ahmad Zeni Talan Mungkin karena Mbah Hashim ngaji sama Syekh Mahfud Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Shato Saya dengar baru ngaji sama sama Ahmad Ahmad Saya secara tokoh itu Saya mungkin. mungkin tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekh Kholil, Khalil Basoleh Darat dan keluarga besar Kudus Damaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan karena tokohnya memang di atas Mbah Asari. Saya pernah meneliti bahwa kinatu fi Syekh Banten itu Syekh Mahfud atau thumasi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji dulu di Basoleh Darat Umur 9 tahun sampai 14 tahun, terus pertama mulazama Zama Syed Abi bakar Sato itu umur 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, ditinggal tahun, oleh tahun, Abi Bakar 15 itu ketika beliau umur tahun, 15 tahun, 15 tahun, dan ketika beliau ngarang kitab ini 15 tahun, 15 tahun, 15 tahun, mitra diskusinya adalah tahun, 15 tahun, 15 tahun, Kemudian memberi kata pengantar ini diantaranya mensifati, wal al al ala il asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid diantaranya adalah Mbahnya Mbah Akhfaz ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masayah di Indonesia. Ini yang agak serius tentang tentang managib, supaya kita tahu bahwa inna hadal ilma fangzuru amantak huzuna dinakum nah yang penting dari sanat itu adalah profesionalitas sebab itu kalau cerita paling seneng cerita wali di kepenak. jadi dulu itu terkenal cerita, ini yang paling terkenal di Jawa Timur ada santri itu gobloknya ada ketulungan jadi khidmah dia itu, dia ini ngopi, tidak kopi menonak dia ini rokok itu boleh asbak pokoknya khidmah Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama mungkin karena kamar terbuka, malaikatnya dia tertawain. Malaikat kami itu gimana? Kalau tanya dia ya sama yang pinter tanya kok sama orang bodoh? Ini nggak pernah ngajinya khidmat Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya dia itu Jadi malaikat agak pak profesional, wong bodoh kok ditakoni. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan nanti kalau malaikatnya baik, ya di ADC, kalau tidak, itu tabu gitu. <h time> <tuh> jadi malaikat itu juga harus mengertikan gimana-mana, tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang tuk. akhirnya terus, karena kiainya ini kasyof Pak Pak kiai, kata santri anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan, jenengan yang jawab ya, ya, aku sini jawab, itu semacam dijawab, Maruf buka Allah, gini-gini singkat cerita terus kayaknya agak-agak marah, curung-tung goblok, omelin mondok nanti mati. <laughs> nah ini cerita ini bujangan tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat rasulullah Wasallam Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato bisa ngoni, <laughs> itu serawan masalah. tahlil nangis udah di depan umum, nanti ngomar, nanti ngomar nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ini ngene iki, ngaji nengoma yang ngontak-ngontak. <laughs> Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan tuh syafaat Rasulullah sallallahu Dan syafaat Rasulullah ini supaya nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai ke karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati tibang nabi, repot-repot, moromriki kan ya mendingan di pasrah-pasrah noong <laughs> ya ada yang cara berpikir begitu tapi itu bukan gue, memang secara sangat seperti itu masyur di kitab shafa'ah di kitab shafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi, dan ada kursi di surga, hanya nabi yang gak masuk itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad ya ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad, uh, beliau tidak mau masuk kata Nabi Nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Wah, hasil terus nabi ditanya sama Kenapa kamu tidak mau masuk? Semua Nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang, kata saya nggak jelas-jelas ini kan nggak bisa masuk. <laughs> Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang, jadi wong pinter itu penting. Jadi uang pinter penting. sing goblok pinter tetap goblok Nggak usah memaksakan allah pintar selain angel yo ya, cetok era sopan. Kulo <SILENCIO> ada santri kanca ya, nggih kanca ya, yen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. goblok era ya, karo. Napa tak werke lho opo ge goblok. Sungkan nyai ni Mbah Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh ujun nemen-nemen. Kenapa? Mari kok suwargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda wisaderi sungkan? Apa pacaran bisa dari sungkan? Apa... <laughs> soalnya pas-pasan itu aku, terus angen kok masuk akal? murah enak. Sama nih Sobeng, suar gua berbambo. Apa madingkrang sungkan? Terus monggo guys, soleh pas-pasan mawon kira Tapi risikonya pas-pasan, nak kuota ra cukup nerokom. Kalau <laughs> risiko kuota anak pas-pasan, risikonya ini bu terus Rasulullah itu milik semuanya gitu. sering sering nangis, seperti pangeran di gitu, ibadah, sehingga sering guyu, buyuh gitu, ibadah sampai kalau tidak ada riwayat, dan ini saya yakin ini benar di ikhya ada, di filyatul awliya ada inna min fiari ummati fi manab ba'anil ma'lalu'l a'la kauman yathakuna jahron min sa'ati rahmatillah somben umatku pilihan-pilihanu, nak guyu banter-banter mereka saking yakin rahmatya Allah ku jem, jembar. potongan yang ini gitu, bagaimana diajari nangis, terus frustasi gitu. Mergoyok kombinasi nangis kredit, nangis rambut bocok, nangis tanpa mata depan nangis gunyum mawon kesanir itu ada kodok gudar terus masyur itu, dua nabi yang debat ini masyur yaitu Yahya dan Isa yang satu sering merengut mikir akhirat digocot sama yang sering guyu. mali aroka kehabisan, ka, ka anak katak natumin rahmatillah Kau kok merengat merengut kayak orang rahmati merahmati pengirahan guyu bareng Tersengketo, goslop, mali, mali, aroka, dohikan, kakana, kata malu, memakai lah. guyu, guyu, kau rano agak, lah Alhamdulillah, mati nabi ini, gue sakit, kan, tentu. Guyu, guys, sakit, nangis, guys. Sakit, berarti, ya, niru nabi, ya, ya, niru nabi. Iya. Cuma, kok, orang perporo, ibu perporo, siakuni, menanggu. Arah pesawat Saudi menang, guyu, kafet. Barang saya, kalah, senangnya, nangis Dan aku gini, kalau soleh kalo aku tolak, kalo nak peti, pengairan. Maksudnya guyu merkobasi pangeran. Kalau aku izin dijelok pangeran aku nangis. Songsi ke rahmatake aku ice. Nangis. Oleh syukur syukurku kapan terus guyu itu sakit di elmon. Terus nih cerita-cerita sanat diantara niku lator akan Habib Ridho Habib Ali supaya ngertos dilih Al Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib sodako ini Al hasani itu di kitabnya Sheikh Mahfud, apa? Aturmusi. Beliau itu begitu bangganya. Dan diantara beliau yang beliau banggakan. Sang arah kitab ini. -ini di takrid beberapa uh, sadar. Beberapa. Uh, apa itu. Beliau ngerti kan. Sulalatun di Diantaranya ada Syed Abdullah bin Sodakoh bin Zaini. Tah. Kayak apa kita. Bangga. Seneng. Misalnya saya. Muridnya Mbah Mun. Mbah Mun. tentu ngaji sama Mbah Karim. Juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Basiber, Basiber dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu saya Hasan Masad, ketemu macam-macam lah, ketemu saya Said al Yamani, ketemu macam-macam dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya saya Syed Tapi memang menyangkut tasamo nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamo karena kalau ada orang mirip itu dipanggil bahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki sidik Beberapa kiai manggil saya juga sidik Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim Karena bapak saya itu dia Nur Salim terkenal hafal Quran Yang saya ada mau itu dipanggil itu Waitu na'udhu bin la'min dalek Jadi memang eh, tasamuh ini semoga apa, dimaklumi lah Karena memang seperti Gus Idrar ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun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 di an sama aja kan Muhammad bin Jawa, Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Madrasah. Jadi memang e, semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. -kiai. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamu. Sebagian salah dari wong akeh bergamuk baju bingung <tuh> salah itu macam-macam. Orang profesor lagi bergamuk baju bingung makanya kalau pertama jadi kiai itu, muji kiai itu bukan karena alimnya, kalau jatuh tua-tua itu Wong rade duwek, damu ibu cuh, utang jatuh tempo <tuh> kok ijek mulang itu, Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari tapi dalam kondisi seperti itu, masih bisa ngajar itu biasa akhirnya mulang juru nggak ada takerit khutbah sakban sisi siwoto, muharroh itu karena memang di rumah penuh masalah, Tetes potbab beten masuk ngalor muntah Boleh merintih, mohon bingung Tapi Allah Ta'ala Gimana umi tiang bingung Wonten tiang tobat Ini hati soha, beten hati soha, hati Wonten tiang tobat bareng ditompok Allah Nabi Fuh Iku Ikulah mulih Allahumma anta api Pengiran Allahumma anta api anak rebuk Wontan terus jawabkan Nabi, ah to amin minsid farah sampai saking senengnya gue di ini salah nih nggak musuh musa pengeran musa pengeran musa manja nih wow manja uang jamu penuh musibah guys sore pemenang pun raih konflik sama cedil nusre itu terus seneng sih kalian masih nul ini Sarifah Muzayana, aku mau matur mas, aku ini kan pemain inti aku ingin dicadar, ini kan butuh debutan-debutan butuh panggung, ini butuh sahabat terus tahun akhirnya gak gede, kan ngisi mungkin hadirin yang meniknali wa hahaha terus, ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah memang, ini saya bacakan biar dapat barakatnya Habib Haidr ini tulisan original Habib Haidar bin Hasan bin Sutagoh bin Zaidi Taful. Ayuh al ini apa e, kata pengantar beliau ketika nulis manakipnya Sayyid hamzah satu. Lakpat al-khawitu manakib asyhad hamzah satu. Mau miroran bunasa batiyomiyawati fi jamaatin azimah minan nas. Waktu saalani kasfiru mintolabatiy wa, mintola wa astiko imnal ulamaan akhfu baris salatan fi manakibirohim wah wahutubak Umar rotan bata ukroliyakunah wakutubatan muaswatan wa di subanil yom. <tere penuh ibadah> Soal hasbat atau <tere penuh ibadah> intinya itu dengan bahasa arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman sayyid beliau pakai lughatil beliau begitu fasih dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena e, Said Hamzah satu itu teman akrabnya bibit saya namanya Basri tuh akrab sekali sama Syed Hamzah bikin masjid kemana-mana dan Syed Basri Rahman ini termasuk donaturnya Syed Hamzah ketika bangun masjid jadi makanya saya ini ketika Sarifah Muzayana ke rumah saya terus ada Sarifah Hanifah juga pernah juga dijulanin siapa e, Mas Farid yang dari Ngawi saya senang sekali karena memang e, muamalah mu'asaroh dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung dan ini yang mudahwan ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Sato dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takribnya Sayyid Haidar yang paling menyenangkan ini apa? di kitabnya Atur Musi ini diantara kebanggaan Syekh Mahfud Atur Musi adalah kitabnya ditakrib oleh Syed Abdul Abdullah bin bin Jadi ini kan luar biasa ya ini luar biasa ada silsilah keilmuan ya saulan ada silsilah apa? keilmuan dan kita tahu inna hadzal ilma jinun fangduru amanta khuduna apa tinakum dan di antara ilmi adalah mujudu syafaati rasulullah SAW alaihi jadi nabi ngendikan syafaati li ahliil kabair min ummati mun ngapaloh hadis gampang-gampang men gampang. hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene ngene sing ngapaloh seniko mongkon syafaati li kabair Amon taksi no. di akhir ahli sih itu so kritis, mbulet, bulat nggak mempertangkakan siapapun pun ahli di akhir kanggo wong sing bulat, mbulet, nggak kanggo nyone sewundu orang melakukan fahisan rapi, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, saya seudan, seudan, syafaati seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, saya seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, anggap seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, seudan, lah kader mana nih kan tisu gede dari gue cara kora woi uang bulat-bulat terus <laughs> ada kitab al muawafat namanya itu kalau ngalem rasulullah saw tutup diantara pujiannya adalah disebut jaa bimil latin hanifia nabi ini membawa milah hanifia dan diantara beliau nyifati itu nyifati agama ini hadhiil milah terus takut duhum damean terus sampai memuji dan Hazil Millah ini menguntungkan mutian asyia. orang yang to'at ya diuntungkan Hazil Millah yaitu surga biwairin Allah yang asyian juga diuntungkan Hazil Millah karena yang asyian pun sama rasulah dihentikani syafa'at ili ahlil kabair min umat bahkan Allah diambak ngentikan kuliah ibadiyalladzina asroku ala anfusim latab berrohmatilah. Jadi yang ahlul to'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi. Siapa? Lalu soal perilaku, yona isojo salah. Tapi rasa dilarang juga salah, rasa diungkapkan juga salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat, kulo bani ada misalnya khutto wa wakirul khutto in, nopo atau waku. Agama ini fasilitasi semua muti'an wasi. Terus di masyad fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa wong sing cerdas lan sing goblok sing goblok wis sing cerdas ora kulo ya, syaiful qadir fil jannah mergo wali sultan ulama mengke penguman kedua sampe tani Waman man ahabbahu ya fil jannah sampean urung ngacuthok kula kula gusti kula mok modal Waman bahu, ya, wa man habahu ya taqall wa ud mangke menawa kersih ridho sing tau tekani madrasahku pisan tok ora usah sering teko pisan ya wis Bus untuk orang mati pengiran Masyarakat ini mana kipan rakitop Memanjang arah tekor rugi Untuk bitek Tapi sepatunya Aceh, urusan masing-masing ya Tapi saya penting nih Bukti Mahapuan Ini satu tafsir nopo Haji Daniel Nanti kalau subuh Niki, Nak mana kipan Eling, satu ke sianya wong alim Oceiling bentuk BTE Pak, ini kekerasan Siti Toba, Tipe Pengiran Geng Oton Mawar nanti Barokah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh